Terbalut rapat berbang Pergelangan tangan ini Ada bekas berapa kali Bisa ku lepas, karena di dada ini ada kismak dari mantan.